YouTube berdiri pada tahun 2005, tepatnya pada tanggal 14 Februari 2005 yang didirikan oleh tiga orang mantan pegawai Paypal yang bernama Steph Chen, Kate Harley dan Jawad Karim. Tiga orang mantan karyawan Paypal, Steph Chen dan Karim pernah menekuni studi mereka di bidang Science Computer yang ada di University of Illinois. Dan Ken Harley melakoni studinya di bidang desain yang ada di India University of Pennsylvania.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 Rialah Bota yang juga merupakan partner dari Sekoyoya People. Ada pun video pertama yang di oleh salah satu pendiri Youtube Jawad Karim pada bulan April 2005 yang berjudul Mi Zoo yang videonya menceritakan dirinya sedang ada di kebun binatang San Diego. Sejak 2005, Youtube penuh menghadir di Indonesia perlahan tapi pasti YouTube menyalip popularitas situs-situs yang saat itu terkenal di Indonesia seperti MySpace dan Friendster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 Oke okay, teman-teman itulah tadi secara awal mulanya youtuber ini semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like subscribe dan share ya teman-teman kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya.